awasi peran saudara Bayu Ade Rizky Pratama Pin Sudarjo saya nikahkan dan tahu dan kepada Neng Amelia Tinta Pisma Almarhum yang diwalikan oleh hakim oleh saya dengan mas kawinnya berupa emas dua gram setengah hanki bayar tunai nikah dan kabinnya Amelia Binti Bapak Nafis jumlah kabin tersebut dibayar tunai. Sha. Malu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 apa itu udah berapa hahaha <tutuk> <tutuk> Mantap, oh, permainan! Oh, oh, Tipu